Oke, okay, semoga beruntung. Dan kita lanjut saja ke videonya. Let's go. Ini adalah kelanjutan dari episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan juga 11. Bagi kalian semua yang belum menonton episode tersebut, kalian wajib untuk menonton episode tersebut. Agar apa? Agar tahu gitu ceritanya seperti apa. Dan bagi kalian semua yang sudah menonton episode 1, Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan sembilan, sepuluh, dan juga sebelas Kita lanjut aja ke dalam episode ke-12 ini Gak usah kebanyakan bahasa besi atau berbincang-bincang segar Kita lanjut aja ke dalam episode 12-nya Let's go Aduh gimana sih ini mah pasti gitu Setiap aku masak dianya tidur mulu gitu Gak jelas gitu Udah tahu orang masak ya kan capek-capek Eh dia malah enak enakan tidur wah aku bangunin aja woi bangun woi woi woi aduh aduh aduh aduh kenapa sih kamu bangunin aku udah tahu aku lagi tidur enaknya kan eh makan sekarang buru, enak-enaknya tidur Oh iya, iya iya iya udah beres masaknya ya udah dong Oke oke oke oke Ayo siap siap-siap-siap ini udah siap-siap Anjay Oh slow dong slow ya udah ya aku makan dulu ya ya Makan nih? Eh, gimana sih katanya kita mau ke rumah sakit? Yo sabar dong, sabar. Yaudah, aku makan dulu ya. Ya buru-buru, buru Hmm, makan yang mana ya? Ah, makan yang ini aja. Ah mantap sekali. Ah mantap sekali. Ya jelas mantap dong ya kan? Siapa dulu yang masak Kelly gitu? Yaudah, aku makan dulu dari ujung sampai ujung ya kan? Siapa tahu keren? Oh jelas keren dong. Yaudah buru makan. Oke. Okay. Aduh, aduh, akhirnya makanannya beres juga ya kan Wih, pokoknya dari ujung sampai ujung makanannya enak semua Oh jelas, iya dong, siapa dulu yang masak ya kan, Kelly gitu Yui, yaudah sekarang kita langsung aja ke rumah sakitnya, oke? Okay? Oke, okay, oke, okay, oke okay. Oh ya, kita langsung ke rumah sakit, ya. Oke, berangkat. Oh iya, mobilnya udah datang belum? Loh, dari awal sampai sekarang belum datang-datang gitu. Nggak tahu perbaikannya kok begitu lama, ya. Iya, ini udah sembilan bulan lama pun nerda perbaikannya. Iya, aku juga nggak tahu. Udah, kita jalan kaki aja ke rumah sakitnya. Oh, oke, okay, berangkat. Akhirnya nyampe juga ke rumah sakit tuh, ada dokternya. Eh, kamu nih, dokternya emang gak kelihatan kan suara doang Loh, tadi kamu ngomong itu dokternya Loh, sekarang udah zaman gitu, masa kamu lupa? Iya sih, udah sekitar 9 bulan, aku gak ke rumah sakit Hehehe, gimana sih kamu? Yaudah, kita langsung saja ke sana ya Oke, siap, berangkat Oke, berangkat Halo dokter, selamat siang Uh, oh, selamat siang, ada apa ini? Jadi gini dokter aku dan istriku ini ingin melahirkan. Oh, kamu yang 9 bulan lalu itu ya? Iya, dokter. Kok dokter masih ingat? Oh, jelas ingat, kan di sini ada catatannya. Oh, gitu. Terus, sekarang kapan dia mau melahirkannya? Ya Yaudah kamu dan istrinya berbaring di sopa oke? Okay? Hah, aku sama istri? Eh, maksudnya kamu dampingin Terus istrinya tidur. Oh gitu. Yaudah, kamu tidur di situ. Aku dampingin di sebelahnya, oke? Okay? Oke okay, siap. Yaudah dokter aku ke sana ya. Yoi. Oke okay, dokter, ini aku udah siap nih. Oke, okay, aku bakal mulai ya. Oke okay, siap dokter. G W E R T Y U I O P A S D F G H I J K L J X C V B N M satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh tanda seru A pagar dolar pagar lagi Oke okay. sudah siap ber ber Oke udah udah udah hah udah dokter jadi gimana nih hasilnya? Aduh, sorry banget ya, bahwa yang di dalam itu keguguran. ah Beneran keguguran? Waduh, gimana nih dokter? Jadi gini, kamu itu waktu hamil nggak olahraga ya? Iya dokter, kirain kalau misalkan udah hamil itu enggak perlu olahraga. Oh, jangan seperti itu. Kalau misalkan hamil itu harus olahraga, harus makan sayuran, dan harus dirawat. Oh seperti itu dokter Bukan dilupakan gitu aja Loh bukan Harus dirawat Nih kata si Hayato Lupain aja Bawa santuy aja Loh siapa yang bilang gitu Eh kamu yang bilang gitu Udah udah sekarang mah Ya udahlah ikhlaskan saja Ya Terus aku nggak jadi punya anak dong? enggak. jadi gini solusinya itu biar kamu hamil dan bayinya itu sehat dan aman. kamu harus olahraga dan makan sayuran dan harus istirahat juga. oh seperti itu ya dokter ya? iya. oh ya udah deh. terima kasih ya dokter. sarannya ya dok ya? iya iya. ya udah dokter. aku sama si Hayato pamit dulu ya? ya dokter. terima kasih ya. waduh berarti aku jajal jadi ayah dong? iya kamu gagal. ah Gimana sih, padahal udah gak sabar gitu Ya mau gimana ya kan, sorry ya Ya udah deh, kita berdua pamit ya dokter ya Dadah, dadah Waduh, gimana ini, kita gagal menjadi ayah dan ibu Iya gimana sih kamu, katanya kalau udah hamil Yaudah, diamin aja, gak usah diurus. Iya, aku salah ya Ya iya dong, udah kita pulang aja yuk, aku udah males nih Loh, kamu jangan marah dong Ya, mau gimana lagi dong? Yaudah deh, kita pulang yuk. Tapi maaf ya, aku ngasih tahunya Sesat gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau ke depan ya, kalau kamu enggak tahu, jangan sok tahu. Oke, okay? oke, okay, siap, oke, okay, siap. Yaudah, kita pulang. Kamu, tapi enggak marah kan? Enggak, enggak. Yaudah, kita pulang yuk. Oke, okay, oke, okay. ken Aduh, akhirnya kita nyampe rumah juga. Oh iya, jadi sekarang itu kita kayak kemarin aja. Ah, kayak kemarin ngapain, loh kamu nggak tahu Oh bentar-bentar kayak ngapain ya Oh tiduran nih Nah kamu udah mulai hafal gitu Oh jelas dong udah berapa bulan sih kita menikah ya sekitar satu tahun dua tahun lah loh bukannya 11 bulan eh hey, kata siapa 11 bulan ngarang baik hehehe ya udah aku nih udah tidur nih oke oke oke aku bakal mulai ya tapi kamu jangan kaget gitu loh aku nggak pernah kaget jadi orang ya kan, ya udahlah buru gaskan lah hitung. Oke, okay, aku bakal hitung 1-3. Tapi kamu jangan kaget. Iya, eh hey, ngomong mulu. Yaudah, aku bakal hitung 1, 2, 3. Udah siap belum nih? Oh jelas sudah dong ya, udah buru lah gaskan lah. Oke. Per per per per per per per per per per per per per per jam seriusan beneran udah lima jam waduh kok cepet banget ya eh cepet dari mana orang lama gini Iya sih lama tapi enggak kerasa gitu Oh jelas Oh iya ngomong-ngomong tadi keguguran kamu sedih nggak eh, jelas sedih dong gimana sih kamu masa gagal sesuatu itu nggak sedih kan ya pasti sedih kamu juga sedih kan Iya aku juga sedih Ya mau gimana lagi? ikhlaskan saja ya. Mudah-mudahan kamu cepat hamil lagi gitu. Iya, ya, mudah-mudahan aja. Oh iya, aku kan sekarang belum capek nih. Dengan kita olahraga, yuk biar sehat dan juga cepat hamil. Oh, seperti itu ya. Udahlah, gaskan ya kan kemana ya? Ke belakang situ. Oke, okay. berangkat. Oke, okay? oke, okay. gaskan cuy ke sana. Let's go. Oke, okay, untuk olahraga kali ini kita santai aja, oke? Okay? Jangan terlalu cepet, jangan terlalu lama, dan juga jangan terlalu capek, oke? Okay? Oke, okay, siap. Udah, atur-atur aja. Oke, okay, sekarang jongkok berdiri, jongkok berdiri, oke? Okay? Kamu harus udah siap. Oke, okay, oke, okay, udah siap. Oke, okay, aku mulai ya dari sekarang. Oke, okay, siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Oke, sekarang gaya kedua Oke, oke Apa tuh gayanya? Gayanya itu loncat, jongkok, loncat, jongkok Oke, oke Mulai sekarang Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Oke, sudah Sudah nih, nggak lanjut lagi Nggak, nggak Sekarang istirahat aja maksudnya kamu kecapean gitu Oh seperti itu udah deh yulah kita langsung masuk aja ke rumah oke okay, oke okay. kamu harus tidur oke okay? oke okay, oke okay. ayolah kita gaskin masuk rumah let's go let's go Yaudah sekarang kamu tidur di sini aku tidur di luar oke okay? oke okay, siap ya kamu jangan sedih-sedih lah ikhlaskan saja oke okay? oke okay, oke okay. dari tadi juga aku nggak terlalu sedih kan Iya sih enggak terlalu sedih udah Aku mau tidur di luar ya. Kamu sirat di sini. Jangan nangis, oke? Okay? Oke, siap.